Bagaimana supaya kita istiqomah? Atau mungkin antum berfikir, dapat apa orang yang istiqam? Qalu istiqam. Dapat apa mereka? Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah. Orang Islam semua mengatakan Rabb kami Allah. Tapi sebagian tidak istiqamah. Itu mungkin yang disebut Islam KTP. Hanya mengakui agama apa Islam? Artinya Allah robku. Naam. Tapi Allah katakan summa sekamu Kemudian istiqomah Dan itu yang diperintahkan. Orang itu bukan hanya beriman aja Tapi istiqomah Terus-terusan melaksanakan yang harus dilaksanakan. Dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Apa yang akan mereka dapatkan. Apa arti istiqomah? Dulu ada seorang Ustadz ngomong, dia cerita sama anak kalau ketemu istri Ana Ustadz, Ana selalu godain dia. anak ngomong, istriku doakan suamimu agar istiqomah. Kata istrinya, amin. Padahal istiqomah yang Ana masuk Ustadz, istri tiga dikontrakin rumah. Jadi, Allah, akbar, gak bener nih. Ustadz, gak bener nih. Jadi, istrinya mendoakan Amin untuk istiqomah yang sebenarnya yang diminta sama suami. Lain lagi istiqomah, bukan itu. Jama. apa istiqomah? Nah, antum istiqomah berpegang teguh, berpegang teguh, pegangan gitu. Nah, terus-terusan, terus-terusan, terus-terusan terus ngapain? Berbuat dosa istiqomah. Artinya terus-terusan gitu, terus-terusan beribadah. Masya Allah. Nah, barakallahu fi Istiqamah Istiqomah itu adalah para me memberikan definisi. Bahwa istiqomah itu tadi terus-terusan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Istiqomah. Walaupun kadang-kala -kadang orang berpikir orang ini istiqomah berbuat dosa, yang enggak lah. Karena istiqomah ini hanya untuk kebaikan. maka istiratul mustaqim adalah jalan yang lurus. Apa arti istiqomah? Untuk apa arti istiqomah? enam, terus? enam, Allah nggak apa-apa lah. Nih nih kasih kawasan tuh, masya Allah, waalaikumsalam. Kalian sana. supaya kita ingat nih, istiqomah itu adalah terus-terusan atau terus-terusan, masa terus-terusan? Tapi ahsan terus-terusan. Konsisten itu bukan bahasa Indonesia. Tapi terus-terusan bahasa Indonesia. Nah, artinya terus menerus. Oh, terus menerus. Nah, terus menerus atau senantiasa selalu berkesinambungan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan artinya dalam semua perintah Allah dan larangannya kita itu istiqomah dalam hal ini Bagaimana supaya kita istiqamah atau mungkin antum berfikir dapat apa orang yang istiqamah qalu rabbunallah dapat apa mereka sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami Allah Orang Islam semua mengatakan, Rob kami Allah. Tapi sebagian tidak istiqamah. Itu mungkin yang disebut Islam KTP. Hanya mengakui agama apa Islam. Artinya Allah Robku. Nah. Tapi Allah katakan, Suma istiqamah. Kemudian istiqomah Dan itu yang diperintahkan. Orang itu bukan hanya beriman aja, Tapi istiqamah. Terus-terusan melaksanakan yang harus dilaksanakan. Dan menjauhi apa yang harus dijauhi. jauhi. Apa yang akan mereka dapatkan? Yang pertama. mala'ika. Akan turun malaikat. Kepada mereka. Ngapain malaikat ini? Malaikat itu ada malaikat azab. Ada malaikat rahmat. Yang turuni malaikat rahmat. Mereka mengatakan. Allah takhafu wa la tahzanu. Kalian nggak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kalian tidak perlu takut dengan masa lalu kalian dan tidak perlu khawatir dengan masa depan kalian. Orang ini kadang-kadang takut anak-anak anak masih kecil, gimana nantinya? Kalau anak meninggal dunia, kok nggak perlu takut dengan yang kau tinggal. Ke depan kau juga nggak takut. Itu yang akan diberikan di dalam hati orang yang istiqomah, sehingga mereka tidak akan berpikir asuransi. Kenapa? Allah sudah jamin dia. Antum ingat bagaimana cerita Khadir bersama Nabi Musa? Serahkan semua kepada Allah. Khadir membunuh seorang anak, dibunuh untuk anak. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Karena anak ini durhaka, bodoh anak itu. Itu orang istiqomah. Allah yang ngurusin urusan kita. Gak perlu takut kok ada orang tua yang meninggal, punya anak yatim dua. Punya harta karun. Di sebuah bangunan, yang bangunan itu hampir roboh. Allah kirim Khadir dan Nabi Musa untuk menegakkan bangunan itu. Kenapa? Fakana abuhumasolihah. Bapaknya anak ini orang soleh. Udah mati bapaknya. Tu orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan kabar gembira Allah kuntum Udah di dunia nggak takut, hidupnya tenang damai. Lalu Allah mengatakan ada kabar gembira buat kalian surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini di surat Fussilat ayat 30 dan Allah katakan nahnu fil dunia wa fil kalian enggak perlu takut kita nih pelindung-pelindung kalian kata Allah di dunia dan di akhirat jadi enggak perlu takut kan jamaah kalau Allah mengatakan dia melindungi seorang hamba apa yang ditakutkan oleh hamba itu kita di dunia kadang kadang-kadang merasa aman kita punya teman umpamanya Kapolres. Kau tenang, punya masalah apa aja, ada aku. Kita merasa aman. Ada razia polisi, aman. Temannya Kapolres. Ternyata Kapolresnya mati. Aduh, sudah mati Bapak Kapolresnya. Tidak bisa bantuin dia. Itu di dunia. Ini Allah yang mengatakan, Nahnu hukum Fil hayati dunia wa fil akhirah. Dan di akhirat kami juga pelindung-pelindung kalian. Kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Apa aja. Kita sering menahan nafsu kita dalam kehidupan ini. Lihat itu kepingin, itu kepingin. Tapi kita tahan nanti itu. Semua yang diinginkan oleh nafsu, Allah akan kasih. Apa aja yang kalian hayalkan. Karena kala anak kecil, masya Allah, anak kecil itu sering tanya, abah, nanti di surga itu ada nggak robot-robotan? <tuk> Karena kebahagiaan dia di situ, dia tidak memiliki kebahagiaan yang besar belum. Kita katakan apa yang kau inginkan akan kau dapatkan. Antum pernah dengar hadis seorang sahabat yang sangat hobi kuda, dia sangat cinta sama kuda maka dia berharap kira-kira ada kuda enggak di surga maka dia datang menjumpai Rasulullah SAW mengatakan, Ya Rasulullah Afil jannati faras di surga ada enggak kuda apa kata Nabi SAW Iza udkhil taljana utita bi farasin min ya hamra. hamra kalau kau masuk surga kau dimasukkan surga maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata merah lahu janahan punya dua sayap bika kau akan terbang di atas kuda itu kemanapun kau pergi subhanallah ya kuda Bukan dari daging yang kalau naik mungkin kulitnya akan membahayakan dia. Tapi dari permata merah. Jama, Subhanallah. Maka Allah katakan. Wa fiha ma Nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu Allah berikan sebagai jamuan dari Allah. Yang dia maha pengampun dan maha pengasih. Apa kita masih tidak mau istiqamah? Allah mengatakan kepada Rasulnya di surat Hud ayat 112. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam, "Fastaqim kama umirt, wa mantabama ma wala taatkauf. Hendaklah engkau Muhammad istiqomah di atas apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nabi disuruh istiqomah, apalagi kita." Maka dikatakan dan orang-orang yang bertobat ikut bersama bertobat hendaklah mereka istiqamah dan jangan melampaui batas. sesungguhnya dia itu maha melihat atas apa yang kalian perbuat. Bagaimana cara supaya kita terus istiqamah? Supaya kita terus kokoh di atas agama Allah ini. Yang kita mengetahui semua godaan itu, tambah hari, tambah banyak godaan dari orang tua, dari mertua, dari istri, ada yang dari suami, ada yang dari menantu, ada macam-macam godaan orang hidup itu, sehingga membuat dia tidak jadi istiqomah. Anda membaca sebuah cerita, Anda sedih sekali yang mendengar cerita itu, ada orang tua. Yang anaknya ini, anak udah umur SMA lah, 17 tahun. Di, di luar sana. Dia sering ke masjid. Dia sering ke masjid. Udah mulai ngaji. Dulu abannya sering dengar suara musik di kamar anaknya. Udah nggak ada. Dia lihat kok berubah anakmu Akhirnya sang bapak datang ke imam masjid. Dia mengatakan, imam kau itu jangan ngerusak anakku ya. Bayang. Karena abahnya gak pernah sholat ke masjid, Maka marah, "Kau jangan rusak anakku." Si imam ngomong, "Alhamdulillah, anakmu sudah hafal empat juz," kata dia. "Enggak, aku nggak butuh itu. Kembalikan anakku kayak dulu." Dihudai itu imamnya. Antum tahu ada orang-orang yang memang tidak menghargai sebuah hidayah. Akhirnya si bapak berpikir bagaimana anaknya kembali ke masa lalunya. Diceritakan situ bahwasanya ayahnya ini nyuruh sepupunya untuk ngajak anaknya ke Eropa. Berlibur Berlibur sampai sana, ya sehari, dua hari, tiga hari tetap anak ini gak keluar dari kamar. Sepupunya itu minum macam-macam. Tapi lama-kelamaan ayolah sekali kau datang, berangkat. Sampai masa liburan habis anaknya sudah jadi pecandu narkoba ulang, gak sholat, gak apa udah selesai dan itu yang diinginkan oleh orang tua lalu orang tua yang ngomong, enggak aku gak kepingin seperti itu aku yang ingin gak usah berlebihan lah dalam beragama tapi jadinya anaknya seperti itu maka ingat orang harus menghargai sekarang nikmat istiqamah nikmat ketaatan kepada Allah apa yang harus dilakukan supaya kita tetap berada di atas nikmat yang pertama ikhlas Kita tahu orang yang ikhlas itu beramal bukan karena orang lain. Dan Nabi Yusuf Alaihissalam, Nabi Yusuf Alaihissalam, bagaimana dia diselamatkan dari dosa zina. Nabi Yusuf satu rumah sama, Zulaiha, dikatakan Imr'atul Aziz, di rumah itu tidak ada orang yang tahu. Tapi karena dia orang yang beramal ikhlas, Allah jaga. Ketika dia hendak berbuat dosa, Allah selamatkan. Di surat Yusuf ayat 24, Allah mengatakan, awal Begitulah kami memalingkan dari dia, kekejian dan kejahatan. Kenapa? Inna min Dia itu termasuk hamba-hamba pilihan kami. Hamba-hamba yang ikhlas, yang beramal lillahi ta'ala, maka tatkala kita beramal, tatkala kita hijrah, meninggalkan dosa-dosa kita. Jangan sampai kita meninggalkan dosa-dosa kita karena merasa ada kerjaan yang lebih nyaman. Artinya, ada orang dulu yang kerja di kafe, lalu dia keluar. Kenapa keluar? Alhamdulillah, tadi terditerima kerja di tempat lain. Artinya, dia meninggalkan dosa itu bukan karena Allah. Karena ada kerjaan yang lebih nyaman Maka kita harus ikhlas Sholat kita Ketika sholat Bukan pura-pura sholat Orang yang ikhlas Dijaga salam. Yang kedua Belajar ilmu syar'i Ketika orang bertobat maka langkah menuju ke surga adalah belajar Rasulullah s.a.w. mengatakan Man salaka tariqan fihi ilban. Tariqan ilal jannah. barang siapa yang menuntut ilmu meniti jalan menuntut ilmu dia datang nih sekarang antum datang dari rumah antum meninggalkan pekerjaan antum mungkin sebagian tadi malam nggak bisa tidur karena suara-suara yang begitu besarnya. Tapi antum tinggalkan rumah antum, tinggalkan istirahat antum datang ke tempat ini. Untuk cari ilmu. Tuh cara istiqamah. Allah akan mudahkan bagi orang ini jalan menuju surga. Jamaah. Banyak orang melanggar. Karena nggak tahu. Apakah dia dimaafkan. Tergantung kondisi dia. Sekarang ada orang yang melanggar uh, aturan lalu lintas. Gak boleh masuk, dia masuk. Sama polisi ditilang apa enggak? Ditilang. Lalu dia mengatakan, maaf Pak polisi, saya nggak tahu. Kalau tanda ini gak boleh, masuk. Berarti Bapak dapat dari mana SIM? Bapak harus belajar. SIM itu Bapak dapatkan dengan belajar. Tahu aturan. Orang yang tahu aturan akan hati-hati, jamaah. Kita, oh, nggak boleh. Kalaupun mau melanggar, melanggarnya itu berhati-hati. Iya. Iya, eh, ini nggak boleh masuk nih. Ada polisi nggak? <l�il> dia gitu. Tapi kalau dia nggak tahu, dia melanggar aja. Dan merasa nggak salah. Itu bedanya. Orang yang berilmu ketika berbuat dosa, dia merasa salah, aku salah nih Allah, mudah-mudahan diampuni sama Allah, tapi orang kalau yang gak belajar ilmu syari bahaya nantinya dia akan melakukan dosa-dosa makanya Umar bin Khattab anhu, kenapa dia memerintahkan kepada para pedagang di pasar untuk belajar dia mengatakan kepada pedagang kalian harus punya fikih, dagang nih harus punya kalau enggak kalian terjebak dalam riba secara tidak mengerti Padahal menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Ilmu syari, i. kita punya profesor ekonomi, tapi tanya, bapak profesor sudah menyelesaikan Al-Quran belum? No, ada apa sih belajar Al-Quran? Loh, di Al-Quran dijelaskan tentang ekonomi, Islam ini bicara semuanya, Pak Muras. Cuma kadang-kadang orang tidak mau belajar. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min al ulama yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Ilmu yang gimana Ustaz? Kita melihat ada ulama-ulama malah nggak benar. Iya. Antum melihat kadang kala ada sebagian orang yang mengaku ulama ternyata tidak menunjukkan keilmuannya. Ilmu yang sebenarnya adalah yang mewariskan rasa takut kepada Allah. Antum nggak pernah naik mimbar. Tapi antum takut kepada Allah berarti antum alim. Di kampung kita biasanya kalau orang sering ke masjid, kita sebut apa? Masya Allah orang alim nih. Orang alim. Padahal ditanya Bapak hafal Al-Quran berapa? Juz. Enggak ada saya enggak hafal. Saya cuma hafal ahad, Tapi karena dia takut kepada Allah, alim. Inti ilmu sebenarnya yang mewariskan rasa takut. Kalau antum berilmu hafal Quran 7 juz, hafal Quran 30 juz, tapi antum tidak takut kepada Allah, antum enggak disebut alim berarti. Maka jangan sampai kajian-kajian kita ternyata membuat kita tambah jauh dari Allah. Berarti kita belum berilmu, jamaah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Orang yang beriman diangkat, yang berilmu lebih diangkat. Antum lihat yang jadi imam, yang jadi imam mesti orang yang berilmu. Antum lihat di masjid Istiqlal atau di masjid Istana Presiden, di musola sana. Ketika Bapak Presiden bersama para menterinya sholat berjamaah, siapa yang jadi imam? Siapa yang punya Al-Quranul Karim. Semuanya di belakang. soft belakang. Siapapun belakang. Yang berhak ke depan, kata Rasulullah SAW. Ya li yang jadi imam, orang yang paling pandai, yang paling bisa baca Al-Quranul Karim. Itu Allah angkat derajatnya. Orang yang berilmu. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Darajat, beberapa derajat. Jadi kalau ada dua orang masuk surga Sama-sama masuk surga Yang satu berilmunya satu enggak berilmu Yang berilmu akan Allah angkat derajatnya Karena ilmu ini konsekuensinya berat Dia harus meninggalkan Akbar. Semalam ada yang bertanya Ustaz kalau kajian terus gini Kapan kita dagangnya? Nah Enggak, kajiannya enggak terus Sekali-kali, dagangnya tiap hari Tapi dengan ilmu yang didapat Engkau akan diangkat. Tidak dengan hartanya diangkat derajatnya. Tapi dengan ilmu yang dia miliki. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga, segera beramal. Jangan ditunda-tunda. Hari ini kita dapat ilmu, hari ini kita amalkan. Orang yang mengamalkan nasihat yang disampaikan, insya Allah akan terjaga. Dia bisa istiqomah. Tapi kalau dia menunda, tidak sedikit orang yang tobatnya ditunda. Ya maka, ya Ana dengar Ustaz, kalau ini gak boleh, itu gak boleh. Tapi kayaknya Ana belum siap. Banyak yang merasa belum siap. Nah, engkau harus mempersiapkan diri memang. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 66 sampai 68 Allah mengatakan, walau annahum. Allah bercerita tentang Bani Israel orang-orang Yahudi, ketika mereka mendapatkan sanksi sanksinya mereka, hendaklah mereka membunuh diri mereka dan mereka pergi dari kampung mereka, itu yang disampaikan kepada mereka tapi ternyata mereka tidak mengamalkan mereka mungkin belum siap ini itu, maka Allah tegur dengan mengatakan walau annahum faalu ma yu'adhu nabi lakana khairan lahum wa tathbita Andai kata tuh orang-orang melaksanakan, mengamalkan apa yang disampaikan kepada mereka itu akan lebih baik dan akan lebih menetapkan keimanan mereka, Wa ajran dan niscaya kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Tapi tadi kita kadang-kala pahala dan keuntungan dunia, kita lebih memilih keuntungan dunia dibandingkan pahala. Allah katakan kami, niscaya akan memberikan kepada mereka pahala yang besar dan niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus Istiqamah. jadi antum dapat ilmu satu, amalkan Imam Ahmad bin Hanbal ya Masya Allah ya ya mungkin belum bisa gitu tapi berusaha Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah membaca hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bekam dan tukang bekamnya dibayar satu dinar berapa satu dinar jemaah 4,25 gram emas kalau duit berapa dua juta ada yang bekam bayar dua juta Wah, cuma bekam masa 202 juta. Nih, kasih 25.000 ribu. Senang Ustaz, dikasih 20 muda udah senang. Imam Ahmad tahu hal itu. Tapi tatkala dia melihat Rasulullah SAW mengamalkan, ingin dia semua hadis yang sampai kepada dia, ingin dia mengamalkan. Maka Imam Ahmad ngumpulin duit sampai punya satu dinar. Ketika punya satu dinar, dipanggil. Tuh, tukang bekam, bekam. Dia sebenarnya nggak kepingin bekam. Cuma kepingin ngasih satu dinar ini. Setelah berbekam. Seperti Rasulullah s.a.w. melaksanakan bekam itu. Maka amalkan. Jangan ditunda. Ketika kita mampu mengamalkan. Alaihi s.a.w. menyuruh anak muda segera nikah. Ya ma' syar syabab. Mani sata' aminkumul ba'a fali tazawaj. Nih di depan nih, banyak anak ini banyak anak-anak muda kok jomblo, belum nikah wahai anak muda bapak-bapak gak usah dengerin kadang-kadang bapaknya, usah, anak boleh gak usah juga ini anak muda, hadisnya itu yamak syarosh syabab orang tua boleh kawin lagi, cuma yang dipanggil sama Nabi Yusuf Salam adalah anak muda, manis ah. lihat, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mampu menikah hendaklah menikah, nasihat kenapa? karena menikah itu akan lebih menjaga Kemaluan Dan menundukkan pandangan kita Ini nasihat Rasul S.A.W Tapi ternyata banyak umat yang tidak ngamalkan ini Menunda pernikahan Padahal ini sudah mampu mengatakan belum anak kayaknya Nantilah umur 30 Ada apa yang kau tunggu umur 30? Ya Anak masih kepingin Sendirian Betul, orang kalau sudah menikah Dia terikat Ada anak-anak muda yang gak pingin anda masih suka jalan-jalan saat -jalan, anak masih suka naik gudung atau apa macam-macam ya Allah kau kalau kepingin istiqomah segera amalkan kalau bisa nanti habis zuhur yang muda kawin hmm. kalau mampu ini kan Rasulullah mengatakan mampu yang nggak mampu fa'alaihi bissiam yang nggak mampu suruh puasa Artinya nasihat dari Rasulullah s.a.w. ini Usahakan jangan ditunda, diamalkan. Ketika antum punya rezeki, umpamanya ada anak kuliah, Alhamdulillah anak sudah punya penghasilan. Anak mampu nikah. Bismillah nikah. Tidak boleh sama orang tua. Ustaz. Ya, bagaimana berusaha Membuat orang tua jadi Jadi Ya, jadi setuju Untuk mungkin katakan Ayah, anak kayaknya kalau nggak menikah Mungkin bisa berzina anak ayah. Oh jangan nak, ya Allah bismillah nikah langsung. Ngapas. Jadi kalau ya maksanya yang baik sama orang tua, maksanya yang baik sama orang tua. Karena orang tua juga pernah muda. Orang tua itu kadang-kala -kadang takut menikahkan anaknya, takut kuliahnya nggak selesai, takut dia belum bisa bertanggung jawab sama istrinya. Tak banyak yang dia takutkan. Maka tunjukkan kesiapan antum. Anak siap, bukan cuma duit. Anak mental sudah siap, anak sudah baca kitab. masyaAllah. Persiapan untuk menikah, menikahi, sampaikan kepada orang tua dengan cara yang baik. Kalau orang tua menyetujui, antum nikah. Kalau enggak, antum puasa. Karena ada anak, Ustaz kan, kalau anak laki ini nikah, enggak perlu wali. Ustaz, iya betul. Tapi antum harus berbakti sama orang tua antum. Harus kita berbakti. Keridoan Allah berada di keridoan orang tua kita. Ketika orang tua tidak mengizinkan dan antum berusaha terus untuk menutup celah supaya antum tidak berzina antum puasa. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 14 kalau tidak salah, lupa. Alam lil-ladzina amanu antakhsya'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haq ayat berapa itu? 16. 16 ya, 16 insya Allah. Al ayat 16 alam apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman hati mereka untuk tunduk kepada zikrullah ingat sama Allah wamana al kepada Al, al Karim Wala utul min qabal, amadu, Wa jangan sampai mereka ini nunda nunda seperti ahlul kitab akhirnya. Ahlul kitab tuh tahu kalau itu Rasulullah SAW. Tahu mereka ketika Rasulullah SAW diutus. Mereka ada di Medina. Sebagian ada di Najron. Dari orang-orang Nasara. Mereka tahu kalau ini Rasulullah SAW. Tapi mereka terus menunda macam-macam. Sampai akhirnya hati mereka keras. nggak bisa beriman lagi. Kita pun kalau menunda-nunda beramal. Takut-takut hatinya keras. Dan seperti tadi urusan menikah. Orang yang tidak menikah. Padahal dia mampu. Dan umur sudah masuk. Lama-lama gak kawin-kawin. Antum kadang kamu lihat. Ada orang umur. Rencana umur 30 nikah. Gak jadi. Kapan kau mau nikah? Nantilah. 33. 33 gak nikah. Sampai 40 tahun. Kadang-kadang gak nikah. Kalau gak salah Hasan al-Basri juga diruatkan dari Umar bin Khattab ketika melihat ada orang yang sudah mampu untuk menikah tidak menikah dalam kondisi umur yang sudah ya sudah cukup dia dia tidak nikah maka ditegur kau ini antara satu dari dua orang yang pertama kau bisa jadi ini kau itu impoten atau engkau berzina kau suka jajan karena semua manusia punya nafsu dimana kau arahkan ke nafsu itu kemana padahal dianjurkan untuk segera menikah. Baik, jadi apa saja yang diperintahkan? Diperintahkan pagi hari, jangan nunggu sore hari. Kata Abdullah bin omar memberikan nasihat, "Idza amsayta fala Kalau kau sedang sore, di waktu sore kau dapat ilmu, kau hendak beramal, jangan nunggu besok pagi. "Wa fala Kalau engkau di pagi hari sedang ingin mengamalkan sesuatu dan ada waktu. Amalkan. Jangan nunggu sore. Banyak diantara kita menunda. Oh nanti sore anak kosong. Besok pagi anak kosong. Besok insya Allah. Kenapa sekarang kau tidak amalkan? Kenapa harus nunggu? Besok. Besok belum tentu kau bisa ngamalkan. Mungkin ada kesibukan. Mungkin ada tamu. Mungkin ada ini. Ada itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu pernah selesai sholat langsung ke rumahnya. Langsung ke rumah. Ditanya sama para sahabat, ada apa ini? Rasulullah SAW mengingat saya di rumahnya itu ada zakat. Ada emas zakat yang belum dikeluarkan. Maka beliau langsung keluarkan. Begitu beliau takutnya. Karena orang tidak tahu dengan umur dia. Apakah dia akan sampai nanti? Apakah dia akan sehat terus? alam Dan nasihat Rasulullah SAW. Ya, kau... Manfaatkan lima kesempatan sebelum lima yang lainnya datang. Yang pertama, hidupmu sebelum matimu. Kesehatanmu sebelum sakitmu. Waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu datang. Masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Dan kekayaanmu sebelum kemiskinan itu datang. Maka segera beramal, jangan ditunda. Kemudian yang keempat. Menjaga sholat lima waktu. Menjaga ini benteng pertahanan Bagaimana orang itu bisa Istiqomah yang pertama dihisap pada hari kiamat itu apa salat salatnya bagus lainnya bagus tapi kalau salatnya nggak bagus yang lainnya nggak akan bagus maka di surat Hud ketika Allah perintahkan kepada Rasul saw untuk Istiqomah ya ayat 112 Allah katakan Fastaqim kama Umirza kemudian di ayat 114 Allah mengatakan wa aqimis shalah dirikan salat para fayn nahar wa zula fam min al kondikan salat yang lima waktu di pagi hari di sore hari salat subuh zuhur asar maghrib isya wa zula fam min al-lail di malam hari waktu makhluk dirikan salat kenapa innal hasanat yuzhibun sayi'ah kebaikan itu akan menghapuskan dosa kita gak akan terlepas dari dosa. Tapi dengan sholat kita jaga. Mau gak mau dosa ini akan digerus terus sampai habis akhir. Dengan kita sholat. Para jamaah. Semua tahu. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis sholat. Dirikan sholat. Dirikan sholat. Bukan sholat. Dirikan. Kadang kala sebagian orang bertanya, "Ustaz, ada fulan salat, Masya Allah uzat, tapi tetap aja mencuri. Tetap aja berzina mamanya. Ya, mungkin dia salat tapi tidak mendirikan salat. Artinya mendirikan solat itu mendirikan semua rukunnya, syaratnya, kekhusyuannya semuanya. Sehingga itu yang akan mencegah Inna salata tanha fahsya'i wal munkar seperti itu. Dia sholatnya nggak ria, ada orang yang sholat ria, maka tidak akan sholatnya itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, kemudian sholatnya berjamaah di masjid, amalan yang keberapa? Kelima, karena sholat berjamaah di masjid ini ternyata jalan-jalan menuju istiqomah kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan al -huda. Allah telah mensyariatkan bagi Nabi kalian Nabi kita Muhammad SAW sunnah-sunnah petunjuk dan termasuk sunnah petunjuk itu adalah solat di tempat azan dikumandangkan Wa min -huda. itu termasuk solat petunjuk Lalu Abdullah bin Masud mengatakan, fi Kalau kalian sholat di rumah kalian, tarok tum sunnatanabiyukum. Kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, walau tarok Kalau kalian tinggalkan, kalian akan tersesat, nggak jadi istiqomah jadinya. Di sini kita bisa sadar memahami kenapa sebagian sahabat Kenapa sebagian sahabat itu dalam kondisi dia penuh keterbasasan, tetap disuruh ke masjid. Abdullah bin Mas Ummi Maktum. Dalam kondisi buta ke masjid. Kenapa? Itu sunnah petunjuk. Supaya dia tetap di atas jalan istiqamah ini. Sebagian sahabat kata Abdullah bin Mas'ud. Itu yukca yuhada rojulain diangkat dua orang yang angkat untuk diberdirikan di soft, ya, Dia itu sudah uzur, bukan? Oh sudah uzur nggak apa-apa, tapi dia kepingin tetap di atas keistiqomahan itu. Kalau sekarang alhamdulillah ada kursi roda umpamanya, alhamdulillah ada orang-orang yang memang dia uzur, nggak wajib bagi dia nggak. kok di rumah nggak apa-apa, tapi demi untuk keistiqomahan fabel kau datang ke masjid kalau. Mampu berangkat ke masjid, baik kemudian yang ke-6 menyempurnakan amalan. Tidak hanya asal-asalan, banyak di antara kita asal-asalan. Dia sudah dapat hidayah, udah alhamdulillah, udah sholat, udah puasa, udah zikir, tapi nggak sempurna gitu. Yang penting aku salat, yang penting aku puasa, enggak. Kalau kau ingin istiqamah, kau harus sempurnakan ibadahmu itu. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Aisyah, yuhibbul abda idha amila amalan Allah itu cinta sama hamba kalau dia beramal, dia sempurnakan amalnya. Maka antum harus belajar lagi. Tentang ibadah-ibadah yang diamalkan. Seorang dokter, kalau dia amalnya ngoperasi tidak sempurna. Apa yang terjadi? Gunting ketinggalan. Nah, itu kadang-kadang terjadi. Seorang pedagang yang ketika dia berdagang dan tidak hati-hati, rugi. Seorang arsitek atau insinyur yang membangun rumah, hitungannya kurang, ambruk itu rumah. Begitu pula kalau itu amalan dunia jamaah. Bagaimana dengan amalan akhirat kita? Ali bin Abi Thalib mewasiatkan kepada para sahabatnya. Kalian itu jangan asal beramal. Kalian harus berpikir. Kira-kira amalanku diterima enggak? Ada rasa khawatir sekarang. Aku udah sholat. Mikir. Pulang dari sholat. Ya Allah tadi aku sholat itu. Ria apa enggak ya. Ada yang ngeliat ana tadi itu. Datang kajian pulang juga berpikir. Ustadz juga seperti itu. Pulang dari kajian, mungkin mikir. Tadi kau tuh ikhlas enggak? Jangan-jangan hanya untuk mendapatkan pujian. Kita pun diuji seperti itu. Maka perlu kita mengkoreksi amalan kita. Kalau amalan itu sempurna, insya Allah. Allah cinta sama kita. Dan kita akan dikasih istiqamah. Yang ke tujuh. Punya simpanan amal kebajikan.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 Ketika dia meninggal dunia, penduduk Madinah kehilangan sodako semunyi sembunyi Gak ada lagi itu datang beras. Gak ada lagi. Berarti penduduk Madinah itu gak pernah tahu sampai Ali meninggal dunia. Tentang amalan dia. Allah akan kasih usul khatimah. Daud ibn Abi Hin. Seorang alim ulama yang terkenal. Ibn Abi Adi cerita tentang dia. Daud, ibn bin Hind ini puasa selama 40 tahun. Keluarganya nggak ada yang tahu, coba. Puasa sunnah selama 40 tahun. Wakana Khrazan, dia kerjanya keras, Khrazun apa artinya kharras ini? Khraz, kalau nggak salah, sebagai pembuat, uh, pembuat kerajinan lah, dia ini. Kalau anda nggak salah dia itu ketika berangkat kerja selalu membawa makan siangnya di tengah jalan dia sedekahkan di tempat kerjanya dia gak makan, orang-orang berpikir mungkin dia sudah makan di jalan pulang malam hari dia makan malam dan itu berbukanya dia selama 40 tahun keluarganya gak tahu. subhanallah, kita baru puasa sunnah sehari sekampung udah tahu. subhanallah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 untuk harus punya amalan yang tidak ada orang yang tahu, Imran bin Khalid bercerita bahwa saya Muhammad bin Wasik, salah seorang alim ulama Subhanallah, yang dikatakan Muhammad bin Wasik ini. Kalau dia berdoa, tentara itu aman. Muhammad bin Wasik, kalau dalam peperangan, pernah dalam satu peperangan, ada salah seorang. Panglimanya tanya, mana Muhammad bin Wasiq? Carikan dia. Cari Muhammad bin Wasiq sedang berkomat kamit. Dengan tombak dia pegang. Dan dia menunjuk ke langit. Apa kata panglimanya? Jarinya. Ibn Wasiq ini lebih aku cintai daripada seribu tentara. Apa yang dia lakukan? Allah kabulkan doa dia.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 Bangkrut, nangis. Sakit, nangis. Gak pernah kita nangis karena Allah SWT. Maka perlu kita berpikir, selama hidup kita, berapa kali nih kita nangis karena Allah? Itu nanti. Ada orang-orang yang selama hidupnya gak pernah nangis karena Allah. Maka kalau nggak bisa, kita harus menangis. Kenapa anak nggak bisa nangis? Karena tangisan itu salah satu tanda kelembutan jiwa seseorang. Ibnul mubarak bercerita tentang Imam Malik. Kata Ibnul mubarak Imam Malik ini mara itu ahad dan irtafa Malik. Aku nggak pernah lihat seorang yang bisa lebih tinggi dari Imam Malik dari sisi keilmuan, kehormatannya, kewibawaannya, harismaniknya, mashallah. Kata Ibnul Muwabarq, leislahu kasiru salatin wala siyan. Aku kalau melihat dia itu nggak banyak sholat sunnahnya, nggak banyak puasa sunnahnya, tapi kayaknya nih dia itu memiliki sari memiliki sebuah amalan tersembunyi yang nggak ada orang yang tahu. Allah angkat. Al Imam Az mengatakan kanu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 Jangan ketika hijrah akhirnya berlebih-lebihan. Yang tidak wajib, kita jadikan wajib. Antum ingat kisah sahabat tiga orang. Ingat jemaah. Gimana kisahnya? Anda kasih hadiah. Fawak. Antum sudah dapat hadiah belum? Oh, Oke, okay. Fawak. Yang satu nggak akan menikah. mau salat terus terusan. Puasa nggak buka-buka. Puasa buka-buka. Buka apa maksudnya? maksudnya. Nah, nah. Tapi, puasa terus. Ya berbuka lah. Masa nggak berbuka dia. Puasa terus menerus ya. Waktunya berbuka berbuka. Gitu. Tapi besoknya puasa lagi. Yang ketiga. Masya Allah. fikum. Lihat tuh kisah tiga sahabat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 Puasa tahajud sama istrinya dipegangin nggak bisa solat tahajud yang biasa puasa sunnah sejak menikah nggak pernah puasa sunnah ada anak-anak muda yang sebelum nikah masya Allah puasa sunnah iya zat, anak dulu puasa sunnah untuk menahan nafsu, udah nikah alhamdulillah sudah nah, nombor -mum. jadi ada orang yang ingin puasa yang ingin nikah terus tadi kok ingin nikah terus ya ma. yang tidak mau menikah yang pertama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 Yang sunnah antum ke katakan sunnah dan cuma antum ingin komitmen untuk melaksanakan terfadal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mu'ad bin Jabal kadangkala -kadang ada satu anak baru taubat jadi imam baca al-baqarah salat maghrib berlebih-lebihan berlebih-lebihan mu'ad bin Jabal salat isya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 Berpandangan kalau tuh orang yang meninggalkan sholat itu yang salah. Itu pandangan Muad. Bahkan disebut munafik atau apa orang seperti itu. Maka sampailah berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi Yang ditegur siapa? Muad. Bukan tuh orang. Rasul sallallahu alaihi mengatakan, "Afat tanun ya Muad? apa engkau akan menjadi orang yang menghidupkan fitnah?"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 Ada orang-orang yang tidak menerima ruksa. Seperti ketika Rasulullah s.a.w. dalam perjalanan. Lagi puasa nih. Sebagian sahabat. Sedang puasa. Dan Nabi sudah ambil gelas. Dia tunjukkan kepada para sahabat. bahwa beliau berbuka. Ana izin minum. Beliau tunjukkan beliau minum sebagian sahabat tetap tidak mau berbuka marah Rasulullah SAW. itu ruhso dan ini kondisi mau perang kita butuh kekuatan disuruh berbuka mereka sama Rasulullah SAW. orang sakit gak kuat puasa jangan puasa musafir antum dalam perjalanan ada jemaah umroh biasanya jemaah umroh itu berangkat umroh pas ramadan. anak pernah ikut pas berangkat kita berangkat jam 2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 Berpuasa, jangan. Kalau ingin istiqomah, berusahalah. Khairul Amali, adua, muhu, wa'in, Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit ya. Antum sholat malam, kuatnya tiga rokaat, tiga rokaat. Lebih baik daripada antum sholat 11 rokaat, cuma tujuh hari. Setelah itu antum gak anu lagi. Ada orang yang puasa Daud, anu mau puasa Daud? Bismillah. Puasa Daud sebulan.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 Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Perlu kita itu cari lingkungan. Jangan tobat tapi tetap di tempat kemaksiatan. Tentu masih ingat dengan cerita yang membunuh seratus orang. Ini orang membunuh 99 orang. Dia tanya sama seorang alim ulama di masa itu. Bisakah aku tobat? Kata alim ulama ini, nih lihat, kalau orang nggak punya ilmu, kalau berfatwa tanpa ilmu menyebabkan kematian dirinya. Nih alim ulama mengatakan, kau sudah bunuh 99 mau tobat nggak ada tobat buat engkau. Langsung kata orang yang tanya ini, ya udah, kalau memang nggak ada pintu tobat, aku lengkapnya jadi 100. <risas> dibunuh tuh. Karena kalau nggak ada tobat, buat apa aku jadi orang baik? Aku tobat nggak diterima, ya aku tetap aja jadi orang nggak bener akhirnya jadi seratus itu karena fatwa tanpa ilmu lalu dia datang ke alim ulama yang lain kasih nasihat bisa nggak aku tobat? apa yang menghalangmu dari pintu tobat? tapi nih, kampungmu itu nggak bener. kau harus keluar dari kampung itu ya sudah berarti dia bisa bertobat asalkan pindah kampung, dia pindah kampung dia meninggalkan itu kampung untuk pergi ke kampung yang lainnya di tengah jalan mati jemaah. Padahal belum berbuat amal kebajikan sedikitpun. Tapi karena niat dia sudah pindah. Menuju tempat yang baik. Allah ampuni dosanya dan dia masuk surga. Maka kita perlu cari teman. Pengaruh teman semuanya tahu. Seperti penjual minyak wangi. Kalau antum berteman dengan orang buruk. Seperti ya pandai besi. Alat pandai besi itu. Maka berusaha cari teman. Ada orang-orang yang menyesal di akhir hidupnya. Gara-gara sohib. Dia mengatakan, andai kata aku nggak berteman dengan Fulan. Sudah selesai kau sudah masuk neraka gara-gara Fulan. Dan nggak bisa kau menyalahkan teman. Ada orang-orang yang ingin menyalahkan gurunya. nggak bisa. Di surat Al-Baqarah. Anak ingin bacakan ayat ini. Naam. Ayat 166. Allah menceritakan pemandangan pada hari kiamat dan mungkin sudah mereka hendak dimasukkan ke neraka Di surat ayat 166 ini Allah mengatakan wa ta ketika para para pemimpin-pemimpin yang ditokohkan tokoh-tokoh ini berlepas diri dari pengikutnya kalau di dunia ini kan biasanya... Tokoh-tokoh itu mengatakan... Tenang, aku yang jamin engkau. kok ikut aku aman sampai surga umpamanya. Gampang. kok ikut rombonganku masuk surga. Itu perkataan dia. Tapi nanti pada hari kiamat... Pemimpin-pemimpin ini akan berlepas diri dari anak buahnya. Ketika lihat azab... Mereka berlepas diri. Wa tabau. Maka para pengikutnya... Pada hari itu mengatakan... "Law annalana karatan tabarra minhum kama minna." Anda kata kita bisa balik ke dunia sehingga kita akan berlepas diri dari mereka, nggak akan bergabung sama mereka, akan cari yang lainnya, akan cari orang-orang yang baik. Itu keinginan setelah mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu terjadi tugas kita mencari teman yang baik, pilih teman. Al-mar'u ala dini khalilihi. Kata Rasulullah SAW, orang itu agamanya ikut teman dekatnya. Kalau teman dekatnya suka main game, maka selesai main game akan dikasihkan ke sohibnya. Faddol. Sohib. Kalau teman dekatnya suka baca Quran, habis baca Quran, fadol. Qurannya dikasihkan. Itu teman. Maka terserah Antum. Antum mau berteman dengan siapa, tapi kalau ingin istiqomah, Antum harus Berteman dengan orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir yang keberapa? Yang ke 10 berdoa. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa khususnya di masa seperti sekarang ini. Yang penuh dengan fitnah. Yang penuh dengan hiburan-hiburan yang membuat orang lengah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Shaddad ibn Aus. Salah seorang sahabat yang mengatakan, Ya Shaddad ibn Aus. Ida ra'ayta al-nas yaktanizuna al-zahaba wal-fiddah. Faktaniz anta ha'ulai'l-kaliman. Wahai Shaddad, kalau engkau melihat orang-orang sibuk mengumpulkan emas dan perak. masyaAllah kalau kita lihat sekarang, Allah Akbar. Orang sibuk mengumpulkan emas dan perak bangun rumah, punya rumah, bangun rumah lagi punya mobil, beli mobil lagi, beli lagi Allah sudah, orang sibuk ngumpul ke dan perak apa kata Rasulullah SAW antaha kalimat. engkau kumpulkan nih kau timbun nih doa ingat Nabi AS tidak melarang orang untuk kaya, tapi yang dilarang itu menimbun Alkan ini barang simpanan ya, yang ditumpuk tapi gak dipakai. Sampai mati gak dipakai? sampai mati. Banyak orang tua yang sampai mati Masya Allah. Anaknya sukses semuanya. Anak ketemu sama seorang Masya Allah. Di pesawat dia cerita. ada tanya. Bapak punya anak. Anak punya anak dua sukses semua di Jakarta. Dia sendirian. Punya usaha sukses? Subhanallah. Tapi kadang-kadang lupa dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau mau mengumpulkan harta untuk keperluan taufol, tapi kalau untuk ditimbun nggak ada gunanya, itu makanya manfaatkan itu harta. Rasul SAW memberikan wasiat kepada kepada Syadzat ibn Aus apa doanya kalau melihat orang sudah menimbun harta? Anak kasih hadiah, satu, dua, Masya Allah ada lagi, terakhir. Apa doanya kalau Antum melihat orang menimbun harta. Kayak sekarang nih. Masya Allah ada yang jauh. Berdiri Antum. nah, uh, Doanya apa? Doanya. Ada mungkin suara ada. Tunggu bentar jamaah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, tafadwal. Berdiri, berdiri. Masya Allah. Bukan itu yang diajarkan. Tapi gak apa, -apa kasih hadiah, tafadwal. Yang diajarkan oleh Rasul S.A.W. kepada syadat, bukan itu. Jamaah. Ya, Waktunya kita baca doa ini. Antum sebentar lagi, turun lewat pasar Lihat orang-orang sibuk semua. Apa doanya jamaah? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Itu doa Nabi SAW. Tapi bukan yang diajarkan kepada syabdat ibn khas. Naam. Sayyidul istighfar. Bukan. Tidak ala kulihal, dikembalikan hadiahnya. Di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ini minta ketetapan supaya kita istiqamah ya musarrifal qulub qulubana ala kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan di atas agama Allah tapi doa yang diajarkan kepada Syaddad bin Aus ini bunyinya Allahumma inni as'aluka fil amr Ya Allah aku minta ketetapan dalam urusan ini dalam urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Wal azimata ala rushd. Dan aku mohon kepadamu agar aku memiliki azam yang kuat untuk melaksanakan kebenaran. Wa as'aluka mujibati rahmatik. Aku mohon kepadamu semua hal yang mendatangkan rahmatmu. Wa az'a imam magfiratik. Dan aku memohon kepadamu perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang mengundang ampunanmu. Wa as'aluka syukra nikmatik Wa husna ibadatik. aku mohon agar aku bisa beribadah baik kepadamu dan mensyukuri nikmat yang kau berikan wa as'aluka kalban saliman walisanan ya Allah aku mohon kepadamu hati yang selamat selamat dari dosa-dosa dari syirik, dari segala penyakit hati dan aku memohon kepadamu lisanan sadiqan. lisan yang jujur Lisan yang enggak berdusta. Wa as'aluka min khairi ma ta'alam. Wa a'udzubika min shari ma ta'alam. Wa astaghfiru Ya Allah, aku memohon segala kebaikan yang Kau ketahui, segala kebaikan yang Allah ketahui. Karena kadang kadang doa seorang itu ikut ilmunya jema. Ada orang yang enggak pernah doa mamanya dalam hidupnya, dia enggak pernah minta hati yang bersih. Yang diminta selalu kesehatan, selalu macam-macam. Kita selalu minta. Ada orang yang nggak pernah doa dalam kehidupannya supaya bisa hafal juz amma. Ada orang sampai mati nggak pernah kepingin hafal juz am. Kepingin aja nggak ada. Bagaimana mau minta? Tapi kita minta sama Allah Wa As'alu min Khairi Ma Taalam. Aku mohon kepadaMu dari semua kebaikan yang Kau ketahui. Yang Kau ketahui Allah. Dengan ilmu Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang kau ketahui. Dan aku memohon keampunan kepadamu dari segala yang kau ketahui. Kalau itu dosa. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu, kita anggap dosa, ternyata dosa. Inna <tuh> Engkau sesungguhnya adalah maha mengetahui dengan yang gaib dan juga doa-doa yang lainnya ya, Allahumma'ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuhu maulaha baca doa-doa itu karena itu jalan pintas untuk istiqamah Allah berfirman Udu'uni astajib lakum kau minta kepada aku, pasti aku kabulkan Alhamdulillahi Alamin <Sing>